Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Aliyah Di video ini saya mau menginformasikan Kepada teman-teman tentang ASI Nah Kata orang rezeki itu Banyak banget bentuknya Ada yang berupa Nafkah, ada yang berupa Kesehatan, ada yang berupa Waktu untuk keluarga Nah untuk Rezeki yang Buat si kecil Itu adalah ASI Asi merupakan rezeki eksklusif yang di, yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala Secara langsung melalui ibunya Sama seperti jalan rezeki orang itu berbeda-beda ya teman-teman Mengasih ini juga kadang juga sanang siwanang Eh sanang siwana, sawang si nawang Kalau lihat ibu-ibu yang asinya berlimpah ruah Sampai berkulkas-kulkas Mungkin sekilas kita terbesit Wih banyak banget itu asinya Kayak gitu kan ya teman-teman Padahal yang kita nggak tahu Di balik asi yang kelihatan banyak itu Pasti ada beragam momen Atau perjuangan Yang harus dihadapi Seorang ibu tersebut Oh teman-teman Anak saya kemana-mana Sini dek, sini dek Nah karena Rezeki itu Gak bisa kita harapin begitu saja teman-teman, tapi harus diniatin benar-benar, harus dikejar. Seperti saya dulu kan ya, karena saya tuh eh, niat memang, tapi saya tuh nggak berusaha mengejar, nggak berusaha mengejar. Memang saya tuh dulu itu belum punya eh, ilmu tentang perasian, jadi saya belum mengerti betapa pentingnya ASI tersebut. Nah, itu teman-teman. Jadi, mengasih itu butuh tekad yang bulat. Mengasih itu harus keras kepala. Soalnya, hadiahnya itu istimewa banget, teman-teman. Uh, anak kita bisa sehat, cerdas, dan mempunyai pribadi yang percaya diri dan juga mandiri. Karena perjuangan perjuangannya itu juga begitu luar biasa ya, teman-teman. Walaupun saya cuma seminggu memberikan ASI, tapi saya juga berjuang waktu itu, teman-teman. Terus ketika mengurus baru lahiran itu, kita itu harus bergadang karena anak-anak baru lahir itu kan pola waktu tidurnya itu masih masih berantakan gitu. Jadi kita sering bergadang. Dia tuh sering sering tidur malam gitu loh. ya tidak tidur malam maksudnya malamnya bangun siangnya tidur kayak gitu jadi kita otomatis begadang kan ya teman nah apalagi yang menyusui itu pasti begadang untuk menyusui baiknya kapanpun bayi, bayi tersebut mau terus yang pumping pumping itu tiap 2 sampai 3 jam sekali terus ada yang namanya power pumping menyempatkan power pumping di tengah atau power pumping ini Um, di waktu-waktu tertentu, jadi ada jadwalnya untuk pumping payudara kita, untuk pumping asi kayak gitu teman. Terus belum lagi drama si kecil tiba-tiba mogok karena baru tumbuh gigi, mau tumbuh gigi atau sariawan, jadi dia nggak mau nyusu itu drama-drama yang luar biasa ya. Terus ada lagi perjuangannya Beng, payudara bengkak, terus putingnya lecet dan masih banyak lagi teman-teman mungkin kalau dibilang banyak banget ya perjuangan seorang ibu itu gak bisa kita sebutkan satu persatu yaitu kurang lebih yang saya sebutkan tadi itu yang pada umumnya yang perjuangan yang pada umumnya seorang ibu tapi masih banyak lagi tapi tapi dengan perjuangan-perjuangan tersebut bisa dibandingkan dengan keistimewaan dari setiap tetes ASI tersebut, karena ASI itu luar biasa banget, teman-teman, yang telah dirancang oleh Allah untuk melindungi anak-anak kita. Jadi, rasanya itu setimpal apa yang kita perjuangkan seperti itu. Jadi, buat ibu-ibu di sini yang menonton video ini, eh, saya juga ya. Insya Allah di anak kedua Insya Allah saya mau memperjuangkan ASI Semoga saya dan teman-teman yang ingin berjuang Mengasihi, memberikan ASI kepada anaknya Dikuatkan niatnya, diteguhkan hatinya Amin Agar bisa terus berjuang memberikan ASI kepada anak kita Karena ASI itu selain istimewa, rezeki Itu juga merupakan hak dari Anak kita seperti itu ya, padol Inilah pintar anaknya, Ibu iki Jadi, nggak selalu lancar, tapi kita harus fokus sama prosesnya. Seperti itu, jadi saya mau fokus memberikan ASI nanti. Ketika anak kedua saya, insya Allah, semoga dilancarkan persalinan saya dan teman-teman semua ya yang menunggu buah hatinya. Jadi terus menyusui dan pamping Walau hasilnya belum sesuai dengan harapan kita Yakinlah usaha tidak akan mengkhianati hasil Produksi asi pasti cukup buat si kecil dan pelan Tapi pasti hasilnya akan semakin melimpah Benar banget ya teman-teman Dulu waktu saya uh, memompa, memompa payudara saya Untuk memberikan asi kepada Fadol anak pertama saya ini Memang Awalnya itu memang sedikit teman-teman, tapi pas saya pompa itu semakin banyak. Pernah saya dapat satu botol ya, karena seming karena ada beberapa faktor masalah jadi saya berhenti kayak gitu, berhenti memberikan asi. Di video sebelumnya saya sudah pernah cerita, silahkan nonton ya. Oke teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Semoga kalian bisa mengerti Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share Ke semua sosial media kalian ya teman-teman Oh iya Salah satu untuk Menambah tentang ilmu perasian Kalian bisa mengikuti Kelas ASI Nanti saya cantumkan di deskripsi box Di bawah ini Jadi kalian langsung saja Klik dan ikuti kelas ASI tersebut Tadar sini Semoga bermanfaat wasalamualaikum sampai jumpa jangan lupa di-subscribe, like, comment and share ke semua sosial media kalian ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do